Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan cara instalasi OpenAI Whisper di Kdenlive 23.04. Di versi ini telah hadir sistem pengenalan suara Whisper OpenAI yang menangani tanda baca dengan sempurna mendukung banyak bahasa dan memiliki opsi yang menerjemahkan teks yang dihasilkan ke bahasa Inggris secara otomatis perhatikan bahwa untuk pengalaman yang lebih baik disarankan untuk memiliki GPU untuk melakukan proses Whisper dapat digunakan di widget text to speak atau untuk menghasilkan subtitle Whisper dapat dengan mudah diatur oleh konfigurasi wizard di panel pengaturan di sini Kita lihat hanya sampai sini saja. Sekarang, kita pergi ke pengaturan setting configuration, dan kalian pilih speak to text. Di sini, kalian ganti pengaturan fox menjadi whisper. Sekarang, kita akan melihat mengenai manual speak to text. di sini terdapat keterangan tidak ditemukan pip3 silahkan install pada komputer kalian di sini jika kalian menggunakan linux kalian bisa mengetikkan di terminal jika kalian menggunakan os windows kalian download install force srt.zip hanya seperti ini saja kita buka, kita ekstrak, dan tinggal kalian tekan enter, pilih run, tekan tombol apa saja untuk melanjutkan, hanya seperti itu saja. Kita oke, OK. kembali belum terinstall. Di sini, keterangannya adalah setelah mendownloadnya, kalian tinggal double-klik untuk menjalankan instalasi. Apakah ada yang kurang? Di sini, kalian harus menginstal. Python sebelum bisa menginstal pip jadi kita akan mendownload Python kita pilih versi yang terbaru kita jalankan kita pilih install now yes sudah selesai, kita close kembali kita jalankan install fox apakah bisa Belum bisa, apakah terdapat kesalahan ketika menginstal Python? Kita install kembali. Modify di sini, kita sudah menginstal pip. Kita tambahkan add Python to environment variable. Install close. Kembali jalankan, install force srt, sudah selesai, sekarang kita tekan tombol apa saja untuk melanjutkannya, kita cancel, kembali ke pengaturan. kita close kita sudah berhasil menginstal pip sekarang di sini kita lihat open AI whisper adalah model pengenalan ucapan untuk penggunaan umum yang dilatih pada kumpulan data besar dari beragam audio dan mampu melakukan terjemahan ucapan dan identifikasi bahasa. Whisper lebih lambat dibandingkan Vox pada CPU, tetapi lebih akurat daripada Vox. Whisper membuat kalimat dengan tanda baca, bahkan dalam model dasar. Lanjutnya di sini untuk pertama kali kalian harus menginstal dependensi yang hilang. Yang harus di-download adalah 2 giga Langsung saja kita download kita pilih install missing dependency kembali kita pilih install missing dependency kembali pilih install missing dependency tetap terjadi error kita pilih check configuration Apakah ada yang kurang? Kita close. Di sini pengaturannya hanya seperti ini saja. Tidak ada yang lain. Kita hanya disuruh untuk melakukan instalasi. Mendownload dependensi sebanyak 2 GB. Di sini jika kita melihat pada GitHub kita harus mendownload PyTorch. kita pilih install Sekarang kita copy paste perintah di sini dan gunakan Windows PowerShell, admin, klik kanan, dan enter. Di sini ukurannya adalah 2GB, kita tunggu sampai proses. Download dan instalasi selesai. Sudah selesai, kalian close aplikasi Carden Live. Sisakan ruang penyimpanan drive C 30GB. Kembali kita buka kadang live. Sudah selesai. Sekarang kita restart. Kita pilih install missing dependency. sekarang kita coba melakukan update masih tetap tidak bisa sekarang bagaimana jika kita menggunakan perintah di sini kita copy dan kita install Di sini terdapat keterangan tidak bisa diinstal pada Python versi 3.11.3 hanya versi di atas 3.7, di bawah 3.11 sekarang kita coba mendownload python versi 3.10 kita pilih yang stabil sekarang kita install python versi 3.10.11 lebih baik kita uninstall python versi terbaru sudah selesai kita close dan kita install python 3.10 kita tambahkan add python x to path dan install new kita close sekarang, kita pilih "Install Missing Dependency". Kita restart, kembali jalankan "Install Missing Dependency", tetap tidak bisa kembali. Kita coba menggunakan Windows PowerShell. tidak bisa menemukan pip kita coba install kembali pip sudah selesai sekarang kembali kita coba tetap tidak bisa Kembali, kita coba jalankan perintah di sini. Tetap tidak bisa, kita close, kita copy, dan kita jalankan kembali. Sekarang kita coba close setting configuration, speak to text, dan kita sudah berhasil menginstal Whisper. Sangat lama sekarang, bagaimana cara menggunakannya? Sekarang kita berhasil menginstal pengaturan whisper Selanjutnya adalah kalian bisa memilih CPU, tidak bisa menggunakan GPU. Bagaimana jika kita menggunakan CUDA 8 dan install kembali di PowerShell? Sudah selesai, sekalian kita update pip -nya. Kita close. Sekarang, apakah bisa menggunakan GPU? Tetap tidak bisa. Lebih baik kita pilih check configuration. Sudah bisa check for update. Kita biarkan sekarang. Kita pergi ke bagian speak recognition. Di sini, kalian pilih enable view speak editor menu item. Di sini, sudah ada view speak editor. kita coba masukkan video kita pilih star recognition kita ganti menjadi base bahasanya kembali Star Recognition. Sekarang kita sudah berhasil menggunakan Spek Recognition. Kita coba yang berbahasa Inggris. Kita gunakan Star Recognition. everybody will there it is the station there it is the station. Halo? Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.